semua welcome back to my channel uh, hari ini aku kedatangan tamu spesial nih yang dulunya adalah roommate aku dan dia baru aja datang ke Bali dari Dubai nah Intan akan membagikan bagaimana dia bisa manifest dream jobnya di Dubai oke okay, let's get started. Jadi Intan ini saksi hidup waktu <laughs> kita benar, jaman benar, susah Bener-bener <laughs> kita merantau Itu tahun 2020 gak sih ya? Bener mm -hmm. banget pas covid ya? Betul pas covid Nah terus uh, Abis aku masakin kamu Nasi gila Kamu inget gak? Aku ada ngomong kayak Intan kita harus inget Momen-momen ini Nanti Iya aku bener ya, Ingat Ingat kan? banget aku ingat yang, banget. yang di Signature Iya bener mm -mm. Aku ngomong kayak ketika kita udah sukses, jangan lupain momen-momen ini. Jadi, guys, ketika kita lagi susah dulu, mindset kita tuh nggak ada di like vibration kayak, ah yaudahlah kak, kayaknya emang hidup kita bakal gini no, aja. No, no, no, no. Nggak! Justru kita kebalikannya kayak, oke, okay, saat ini emang lagi susah nih. Tapi kita tahu ketika udah sukses nanti, momen ini akan kita ingat. Ya benar. Dan saat kamu lagi down juga, coba dengerin musik-musik yang yeah. memotivasi gitu loh. Jadi kamu nggak kebawa. Udah nih sudah susah, susah aja gitu Iya, bener-bener iya, iya. Nah ini emang di rumah banyak loh uh, netizen yang mikir Ya udahlah Kak, emang cari kerja susah Emang mungkin hidupku dilahirkan ini nah, menjadi nah, nah. susah Tapi nggak tahu kenapa, kita vibrationnya sama Jadi pas kita bener-bener dulu susah nggak pernah ada mindset bakal susah terus yeah. Justru kamu juga mikir kan One day aku sukses, momen ini yang lagi survive zaman dulu itu bakal kita ingat Bener banget Dan itu bener terjadi guys sampai pas dia pindah ke Dubai aku tuh nangis loh aku nangis di kamar sendirian kayak gila nih bocah berani banget tapi Alhamdulillah aku ngelihat dia yang sekarang udah happy udah bisa keliling dunia tuh keren gitu kalian masih bisa kok? oke sebelum kita mulai boleh nggak nih Intan memperkenalkan diri kesibukannya sekarang ngapain? Hey, aku Intan uh, untuk sekarang kesibukanku adalah aku bekerja di, di salah satu di eksklusif hotel di Dubai yaitu Bulgari Hotel mungkin kalian bisa cari nanti di Google tentang Bulgari Hotel itu adalah salah satu eksklusif hotel in the world even di Bali juga dan bener-bener kayak my dream job oke okay, boleh nggak nih Intan sharing pengalamannya yang dulu awal kita lagi susah di Bali uang kamu tinggal dua ribu kalau nggak salah kan Iya benar banget Eh, uh, boleh nggak nih share sama teman-teman di rumah bagaimana kamu nggak takut ngambil resiko untuk terbang ke Dubai bagaimana kamu manifest dream job bagaimana kamu nggak takut uang tinggal dua ribu coba bagaimana perjalanan kamu dari nol sampai ada di titik ini kalau dari aku sih, yakin aja ya, karena dari pertama kali pas aku mau ke Dubai, kalian boleh nggak percaya, aku cuma megang uang sekitar 3 jutaan. Serius? Benar? Serius? Serius, cuma 3 jutaan. Tapi itu udah di luar tiket sih, maksudnya okay. untuk uang di kantong sama untuk uang jajan itu aku cuman megang uang 3 jutaan hmm. Yang penting yakin sih Iya serius, iya serius loh, bukannya kamu waktu itu bilang Tapi itu udah di luar tiket Maksudnya se tiket, semua sama tiket semua Oh aku pikir 10 juta loh 10 juta itu udah sama tiket, aku gabungin semua Uang wow. jajan tuh cuma 3 juta doang Wow, jadi Intan pergi ke Dubai dengan uang jajan 3 juta yeah. pegangan Merantau di negeri orang Bagaimana kamu gak takut dan apa ya kayak kamu yakin gitu loh? Padahal posisinya belum surat kontrak, tanda tangan belum kan? Belum, belum. Jadi itu aku tanda tangan kontrak pas aku udah sampai di Dubai. Dan mungkin aku memang beruntung sih saat itu. Soalnya pas aku sampai di Dubai, aku kurang suka sih sama kerjaannya. Gak okay. sesuai gitu. Mm -mm. Dan aku agak sedikit kecewa. Kecewa. Tapi aku gak mau panik nih. E -e. Jadi kayak rileks aja dan relax. percaya. Pasti aku bakalan nemu kerjaan yang lain nih setelah e -e. seminggu. Nah, beneran aku kayak kayak keep manifest gitu. Oke, okay. yeah. jadi seminggu kamu pertama datang ke Dubai, uang 3 juta nih. Mm -hmm. Kamu uh, bagaimana makannya gitu? Kalau untuk makan sih harus hemat-hemat ya. Mm -hmm. Maksudnya ya beli yang biasa-biasa aja. aja gitu, jangan yang mentang-mentang mau ke Dubai. Mm -hmm. Jadi kayak mm -hmm. mau head on. Iya, bener. Oke, okay, boleh nggak nih? Intan menceritakan dari uang kamu yang zaman dulu di Bali kita tinggal bareng yeah. itu dua ribu. Ceritain ke teman-teman di rumah. Bagaimana kamu tuh bisa survive gitu loh? Nah iya, jadi pas aku masih tinggal bareng kak Uen beneran uangku cuma tinggal dua ribu. Aku pengen panik tapi nggak bisa panik, pengen nangis nggak bisa pan nggak bisa nangis. Jadi pengen nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak coba relax dan yakin aja sih kayak manifest gitu. Dan kebetulan juga coba kayak memperbanyak network gitu untuk cari-cari oh, yeah. kerja. Jadi jangan kalian cuma relax. Bukan berarti hanya relax tiduran sampai nunggu <laughs> ada yang kontak. Mau kerja di sini enggak gitu jalan kayak gitu Harus hmm. berani ini Oke jadi apa yang kamu lakukan Kan pertama manifest nih teman-teman ya. Terus yang kedua kan kamu take action Ya benar Take action tuh Boleh nggak sih diceritain ke teman-teman Yang pertama dulu deh Cara kamu manifest uh, Dari uang ratus ribu tuh bisa berani Attract dream job tuh Yang pertama dulu gimana nih Menurutku sih itu tergantung dari pikiran masing-masing ya Kalau misalnya pikirannya positif Aku pasti bisa nih gitu, uh -uh. pasti bakalan bisa percaya. Oke, okay, jadi kamu manifestnya hanya kayak kekuatan pikiran? Iya. Ya? Uh, meditasi juga boleh meditasi dan journaling nih juga penting banget nih journaling. Jadi teman-teman bisa coba journaling nih. Oke, okay. itu kamu praktek journalingnya setiap hari kah atau gimana dulu? Iya kalau aku setiap hari dulu, tapi boleh sih nggak setiap hari tergantung dengan kesibukan teman-teman sendiri. Oke. Okay. Teman-teman tahu nggak sih jaman aku sekamar sama dia dulu, dia tuh rajin banget dulu meditasinya setiap Udah. pagi. Uh -uh. Terus kalau boleh tahu nih teman-teman di rumah. Cara kamu jurnaling tuh apa yang kamu tulis tuh pada saat uang tinggal ratus ribu nih? iya contohnya nih, kalau aku mau manifest uang, pasti aku jurnalingnya juga soal tentang uang kan? Ya, uh. Kayak, aku nulisnya kayak, aku yakin banget, aku gak nulis spesifik kapannya sih? Uh, uh. Pasti aku kayak nulis, yakin banget aku pasti bakalan dapat uang segini. Oke. Okay. Untuk soal kerjaan, aku kayak nulis, aku yakin banget pasti aku bakalan dapat kerjaan di Dubai. Oh kamu hanya menulis kayak aku yakin mendapatkan pekerjaan ya. di Dubai ya. gitu ya Dengan gaji berapa kamu gak nulis? Aku belum nulis waktu itu Oke okay. Karena intinya aku pengen dapat kerjaan dulu ke sana gitu Oke okay, yang terakhir kan setelah kamu relax, kamu meditasi, kamu journaling Gak mungkin kamu bengong doang dong? Gak, harus take action Take action nih buat temen-temen pasti banyak di rumah yang juga pengen merantau ke luar negeri Ya kan? Kayak ih aku pengen deh juga ke Dubai atau ke Eropa atau ke mana Cara kamu intern? Uang ratus 200000 kok berani untuk merantau ke Dubai, itu take actionnya gimana gitu loh, apakah kamu ngelamar dari internet atau dari LinkedIn gitu? Kalau aku take action itu memang benar-benar yakin sih, kayak memang banyak network, kayak coba nih kamu misalnya mau kerja di luar, coba kayak cari, -cari teman di sosial media yang udah kerja di luar atau nyari kayak follow Instagramnya, embassy yang ada di luar, cari oh, iya no. gitu. Jadi, kamu harus jangan takut sih, jangan takut, jangan panik. Coba take action dulu, gitu. jangan takut bermimpi iya betul. Betul. Benar, benar. Oh, jadi kamu dulu follow embassy gitu yeah. ya? ya? Aku follow embassy terus pas aku follow embassy. Ya aku cari nih orang-orang Indo yang follow embassy terus aku follow lagi Serius? gitu iya Jadi, memperbanyak network. <laughs> jadi, kamu jangan cuman udah dapat kerja nih, udah santai doang. Jangan gitu, kamu harus coba memperluas network kamu. Jadi, pas kamu di sana. Kamu gak punya pegangan uang, at least kamu punya teman yang bisa ngerti yang bisa uh, nge-backup kamu, yes, yes, gitu. oh jadi kamu dulu nge-follow orang-orang yang nge-follow si embassy, embassy, ya, benar. embassy apa ya, dubai atau yang Indonesia? Indonesia yang ada di Dubai, oh interesting, ya. jadi bisa dicoba nih, teman-teman. Terus, kamu kalau nggak salah sempat ngelamar di LinkedIn juga nggak sih. Iya, benar, pas aku masih di Bali nih, masih mm -mm. tinggal bareng ke UN, aku pernah ngelamar di LinkedIn juga gitu. Ngelinkinnya itu yang memang khusus Dubai, ya, khusus Dubai. Karena dream jobku memang di Dubai, dan aku manifestnya memang di Dubai, gitu. dan kamu sempat interview di kamar di aku tuh waktu <laughs> itu aku banget interview di kamarnya ke WEN interview video call kan waktu benar, itu? Ya. tapi ternyata pas kamu udah nyampe Dubai nya, eh sorry sebelum kamu ke Dubai kan itu belum tanda tangan kontra kan? belum! nah ini nih, ini aku, teman-teman tahu gak sih? aku tuh salut banget sama Intan kayak bagaimana dia bisa berani take a risk ke Dubai dengan uang berapa tuh? 3 jutaan? jutaan. Hmm. Ya. hanya uang pegangan 3 juta? bener Padahal belum tanda tangan kontrak. Hmm. Mungkin kalau orang lain bilang lu gila gitu loh. Iya, bener. Lu gila loh. Iya beneran. Soalnya Dubai semua serba mahal. Jadi iya. lu harus benar benar take action dan yakin, yakin. gitu. Kalau lu nggak yakin, udah lu balik. Dan kalau teman-teman nggak percaya Intan ini, kamu uh, lulus SMA tahun berapa? 2015. 2015. Kemudian kamu sempat. Ikutan kursus bahasa Inggris, jadi kita kenal ya. itu begitu, guys. Jakarta. Uh, uh, uh, les bahasa Inggris. Dari situ kalau nggak salah kamu nggak kuliah ya? Nggak. Jadi buat teman temen jangan kecil hati. Tahu nggak sih Tan di luar sana tuh banyak loh yang kayak. Kak, tapi aku tuh nggak ada biaya buat kuliah. Jadi aku kayak nggak mungkin deh bisa dapat kerjaan yang bagus. Banyak, sumpah. Aku nggak bohong. Coba ceritain perjalanan kamu. Aku salut banget soalnya sama Intan. Kalau aku pribadi sih, well, oke. Okay. Memang hmm. mungkin orang mikir pendidikan itu penting e -e. gitu, Tapi kalau lu yakin, lu pasti bisa Betul, jadi nggak ada kata nggak mungkin ya. gitu loh, iya kan Aku salut banget karena Aku pun cerita loh ke mamaku kayak Ma gila loh, roommate aku dulu si Intan keren loh Dia ibaratnya dari Riau gitu kan Terus SMA, lulus uh, Les Bahasa Inggris, kemudian hmm. sekarang Bisa kerja di Dubai dengan gaji yang fantastis ya, padahal <laughs> dulu bahasa Inggrisku juga abal-abal gitu tapi kan deh kan? de, intinya tuh kayak yakin aja udah iya. yakin gitu oke okay, boleh nggak nih Intan menceritakan kan tadi kamu bilang bagaimana kamu survive di Bali toh uh -huh. dengan uang tinggal dua ribu dan melamar pekerjaan di Dubai boleh nggak nih abis itu sharing kamu survive di Dubai dengan uang 3 juta tuh gimana sampai akhirnya kamu bisa jadi kayak sekarang nih nah jadi pas aku ke Dubai aku cuma megang uang tiga juta mm -hmm. dan juga aku belum tanda tangan kontrak kan itu mm -hmm. dan aku pas udah tanda tangan kontrak pas sampai di Dubai dan aku benar benar nggak suka dengan kompanya nih oke okay. kalau aku take actionku gimana caranya aku survive di Dubai aku kayak tiap hari itu pasti aku kayak harus ngeplay ngeplay ngeplay ngeplay job tiap hari tiap hari gitu dan kalau nggak salah kamu belum punya laptop kan? Belum punya laptop waktu itu. Jadi aku harus nge-apply nge dan edit tuh pakai pakai handphone. Dan handphone -ku juga masih handphone yang biasa. Serius, serius. Oh iya, HP-mu yang Samsung itu enggak sih? Benar. Dan sampai itu aku minta tolong ke teman-teman siapa yang punya laptop, tolong editin CV-ku. Oke. Okay. Jadi kamu cuma modal HP jadul Samsung. Iya. Kalau nggak salah HP-mu dulu hilang kan? Iya, benar. Heeh, e -e, dan Teman-teman di rumah gak ada alasan. Kak, aku gak punya laptop buat bikin CV. Aku begini gak intan aja, cuman modal HP jadul aja bisa loh ngelamar-ngelamar dan bikin CV. Terus lanjut lah, lanjut abis itu. Iya, jadi kalau kalian mau survive, ya itu kalian harus kayak "keep going", gak boleh stop, gak boleh stop, dan gak boleh kayak "aduh ini udah, udah berapa lama nih di Dubai gak ada kerjaan, udah pulang aja". Jangan kalau udah pergi. Kalian pergi aja gitu. Yes, betul betul betul gas terus ya. Iya. Oke, okay, dari 3 juta ini dan kamu selang hari pertama nongol e, nyampe di Dubai, dapat pekerjaan itu selang berapa minggu? Nah, pas aku sampai di Dubai ini, pas aku di kan aku udah dapat kerjaan ya. Oke. Okay. Belum tanda tangan kontrak. Uh -uh. Pas udah sehari sampai di Dubai, aku tanda tangan kontrak, tapi aku nggak suka nih dengan kompanya ya, hmm. karena gak sesuai betul. sama yang aku mau. Betul. Dan setelah dari itu. Se setiap hari nih aku selalu nge-apply, di kamar nih aku ko kayak kotak-kotak handphone, kayak ngedit CV, minta tolong bantuan sama teman uh -huh. Makanya aku bilang tadi, network itu penting banget ya gitu Setelah dari itu mungkin sekitar 5 harian, dari aku apply job, aku langsung dapat panggilan Oke, okay. di tempat yang bagus yang gitu bagus ya? Yang bagus, yang aku suka Dan langsung diterima hari langsung itu? Langsung diterima, dan besoknya? Aku ada interview lagi, hmm. dan hari kedua langsung diterima Diterima yang mana nih? Yang, yang satu apa yang kedua? Yang kedua Oh ya. oke, okay. langsung diterima hari langsung diterima. Langsung diterima. Karena kalau kalau lu udah yakin bisa, pasti bisa gitu Wow guys, jadi pas kamu sebelum OTW ke tempat itu Ada nggak sih kayak kamu tuh afirmasi ngucap hari ini aku akan diterima gitu? Sebelum bangun tidur aku meditasi Oh kamu meditasi yeah. mau bayangkan yeah. apa nih? Iya, yeah. sebelum bangun tidur aku meditasi Aku membayangkan besok interview pasti lancar Udah jangan, dalam hatiku aku kayak selalu berkata Ga usah takut, besok lancar Ah nice. Yeah. nice, nice, nice, Kamu harus survive satu bulan sampai gajian toh? Ya benar. Hmm. Bagaimana kamu kayak tadi bayar sewa atau? Nah, jadi di Dubai, kalau misalnya sih kalau kamu ke Dubai itu aku nggak mau pakai taksi sih. Mm -mm. Aku jalan kaki ke metro. Aku kayak dua kilometer benar, benar. Aku bener jalan kaki pakai <laughs> ini pakai blazer karena mau interview. Jalan kaki ke metro karena nggak ada uang. Bener, gak bener ada uang naik metro. Iya gitu. Jadi kamu Supaya... ya? Iya. Tapi pas kamu udah diterima nih, kamu udah mulai aman, aman. Karena tempat tinggal, makan, visa semua udah company yang nanggung gitu. Wow. Iya. Dan semua yang pekerjaan di Dubai itu memang udah ditanggung company gak sih? Ya, semua udah ditanggung dari company. Kayak visa, tempat tinggal, makan hmm. gitu. Oke, okay, jadi aman ya abis aman. itu. Oke. Okay. Terus buat teman-teman yang mau merantau ke Dubai juga, bagaimana soal tempat tinggal di sana? Apakah mahal atau bagaimana? Kalau untuk tempat tinggal, kalau kalian untuk belum dapat kerjaan nih mm -mm. lumayan mahal. Saranku sih kalau kalian belum dapat kerjaan nih kayak nekat Mau ke Dubai uh -uh. Saranku ya Coba nih kontak teman-teman yang ada di Dubai Yang uh -uh. bisa bantu kalian hmm. Atau kalian bisa save money dulu nih Sebelum, berangkat. Ke, betul, ya, wal, sebelum betul. berangkat ke luar negeri nih Terserah mau negara mana Intinya harus punya uang tabungan dulu Oke. Okay. Kalian boleh nekat tapi harus yakin juga gitu. Oke okay, boleh nekat tapi harus yakin Dan jangan cuma pelong-pelongong Iya bener, <laughs> bener. <laughs> kan? Kayak kamu dulu awal-awal banget di Dubai Pasti langsung kayak ngelamar-ngelamar kan Iya langsung non-stop handphone kayak 24 jam, bahkan tuh aku gak bisa tidur nyenyak, uh, karena uh, uh, uh. belum dapat belum dapat kayak aku selalu kayak ngeroll di LinkedIn semuanya tuh aku cari gitu keren banget sih, nggak yeah. semua orang berani kayak dia tapi teman-teman tau gak sih, rahasia orang sukses itu memang harus berani take a risk nggak ada orang sukses yang awalnya dari zona nyaman benar karena aku yakin sih, kalau misalnya kalau udah ke Dubai nih otomatis kayak Universe and God tuh udah ngasih jalan ke kalian nih, betul Masih, dari something happen kan right? something happen. Jadi itu itu ada loh di buku The Power of Subconscious Mind dibilang, ketika uh, subconscious mind kamu percaya kalau kamu bakal ada yang bantuin gitu kan. Entar tiba-tiba emang beneran akan ada gitu ya. Akan ada jalannya. Gitu. Akan ada jalan kayak sign from universe. Oke, okay, terus boleh gak sih kita tahu kayak harga rata-rata tempat tinggal di Dubai itu berapaan sih per bulan gitu? Tergantung sih kalau kalian mau cari yang sharing nih kayak partisipan gitu mungkin kalau di rupiahin Kalian harus bayar sekitar 4 sampai enam jutaan. Oh ada ya? Ada tapi itu sharing. Jadi oh, kayak okay. disekat-sekat sama dinding gitu. Oh I see. Ya, tapi kalau untuk yang mau studio room, kalian harus habisin uang sekitar 15 belas juta. Lima belas sampai dua jutaan per bulan. Per bulan. Itu uh, uh, apartemen sendiri? Atau? Apartemen sendiri. Stu oh. Tapi studio. Ngerti. Gitu. Jadi sama kayak di Bali ya sebenarnya? Ya. Di Bali kan juga villa rata-rata harganya 15 juta ya, per benar. bulan Jadi buat temen-temen pastikan kamu punya saving Kalau ya. mau merantau ke luar negeri Tapi nggak juga, Intan aja bisa tuh Iya dengan... asalkan <laughs> ada keyakinan gitu Kamu tau gak sih dulu waktu kamu merantau ke Dubai mm -hmm. Dengan uang segitu Aku cerita sama teman-teman di Bali kan Tau nggak? apa kata anak-anak Gila Intan Kayak orang gila dia <laughs> bisa berani banget gitu loh Tapi itu inspirasi buat kita semua juga Untuk jangan takut apa, melangkah loh benar. Dan Ketika kamu pernah bilang kan, kak bantuan tuh pasti ada, apalagi kalau aku udah ada di Dubai cari kerja tuh gampang ya gak sih? Iya, eh, bener banget Dibanding saat kamu masih di Indonesia Bener banget Boleh gak kita tahu dari yang awal-awal kamu datang ke Dubai itu, income-nya dari berapa sampai sekarang kamu ada di titik berapa income-nya nih? Dari pertama kali aku ke Dubai, income ku masih belasan. Masih bisa survive masih tapi? Masih bisa survive, masih bisa survive. Asalkan kamu jangan head aja gitu. Hmm. Nah, jadi sambil pas aku kerja tuh aku masih sambil-sambil kayak manifest, kayak keep journaling. <laughs> sampai akhirnya aku bener-bener dapetin dream job aku sekarang. Dan sekarang itu aku udah bisa menghasilin uang kayak puluhan juta per bulan, bayangin. Oke, okay. jadi dari belasan jadi puluhan gitu ya? ya? Dan itu pun hasil dari manifest kamu. Manifest, ya. Kamu ada enggak sih journaling selama di Dubai itu kayak? How much income gitu enggak ya? Uh, pas pertama kali aku kerja itu aku belum ada hmm. Tapi sebelum aku dapat kerjaan yang sekarang Aku uh -huh. pernah manifest nih Oke. Okay. Aku pernah manifest Tapi aku manifestnya yang kecil-kecil dulu gitu uh -huh. Aku maunya kayak step by step gitu oh, step by Tapi step. jangan pernah takut Kalau mau manifest berapa aja Itu terserah dari kalian gitu. Betul Betul, jadi jangan, ya. jangan pernah takut ya Aku pernah manifest Aku mau dapatnya sekian nih Sekian uh -huh. puluhan juta Dan akhirnya tuh aku bahkan dapat yang lebih Dan ngomong-ngomong dari income Itu kamu pakai buat apa aja udah kamu ada bayangan enggak sih udah hmm. kalau di kalau di aku sih karena aku mau travel yeah. pasti aku Udah kepikiran mau ke negara mana gitu iya. ya? bener Dan itu udah terjadi. Udah terjadi. Nah, ini teman-teman sekalian, kayak manifest menggunakan loa. Kamu bisa keliling dunia tuh kemana aja. Coba boleh nggak nih, teman-teman? Well, tahun ini, last Februari kemarin tuh, aku pernah ke Finland, pernah ke Netherlands gitu. Dan bulan depan itu, aku juga mau ke Italia. Oke, okay, itu solo traveling semua. Iya, solo travel ya, keren bang. <laughs> Sebelum kita udahan, ada nggak pesan-pesan Intan buat teman-teman di rumah nih yang takut bermimpi, takut melangkah gitu loh. Kayak yakin sih Terus jangan lupa manifest gitu manifest. Itu penting banget penting banget mm -hmm. Kalau udah mindsetnya udah positif Pasti hasilnya Pas. juga positif Bener banget Jadi you attract what you believe ya yes. uh, Dan jangan lupa juga untuk jurnaling nih Untuk mimpi-mimpi kalian Kalian mau jadi apa aja Boleh ditulis di buku nih Oke okay, kamu tulis mimpi goals kamu yeah. gitu ya uh -huh. Oke okay, deh Thank you banget Sekarang kita mau chill dulu nih di pantai Karena Intan lagi di Bali sampai 8 hari ke, ke depan Dan Benar. dia mau ke Italia bulan depan Dan thank you so much uh, Udah datang hari ini Semoga teman-teman di rumah terinspirasi Oke okay, Bye bye, so, bye, -bye.